Putna. Dalam persidangan itu mereka hanya bertanya Tentang akhirat Harki, dan Kundan Apa yang sudah dilakukan oleh mereka Memukul atau memarahimu Itu saja Jawab saja pertanyaan dari mereka ya Kau tidak perlu takut iya puskar, bibi, apa kabar bi, bibi? bibi, aku kangen dengan nimboli bi, bagaimana kabar nimboli bi, tolong berikan ponsel pada nimboli, aku ingin bicara dengannya, akan ku berikan nanti ya, aku ingin bicara dengan Kamli. ini penting, tapi Kamli sedang mandi saat ini, ponsel bisa basah jika aku masuk ke sana, uh, iya iya, uh, apa urmi ada, tolong berikan ponsel padanya, oh iya dia ada, akan aku berikan ponsel padanya bi, tunggu ya bi. Ya, siapa? Siapa? Oh, hai. Anan, apa kabar? Akhirnya ada kabar setelah ah, sekian tahun. Kau baik-baik saja? Tentu saja, kawan. Dengar, aku butuh bantuanmu. Oh, kau menelponku jika butuh bantuan saja. Ya sudah, katakan. Ada apa? kawan tolong lacak seseorang uh, namanya Kisna dia tinggal di Jilra 20 tahun yang lalu dia pelenyap bayaran dan dia juga uh, ada hubungannya dengan sidang akhirat sing yeah. Kisna adalah pelenyap bayaran yang disewa oleh akhirat untuk melenyapkan kakaknya jika kita melacak dia maka oh, jangan cemas. aku akan berusaha ya yeah? terima kasih Firo Purni ini Bibi, Bibi menelepon Bibi, iya Bibi, ada apa? Umi dengar, masuklah ke kamarku. Di balik altar, ya di sana ada kotak, kotak kecil. Tolong bukalah. Di dalamnya ada dua gelang emas. Tolong kau ambil dan kau harus menyimpannya. Bawa ke persidangan berikutnya. Itu untuk dijadikan bukti. Itu gelangnya paman Kamli yang memberitahumu mm, Iya bibi Urmi ada satu lagi Beritahu Kamli Untuk menemui ayah dan ibunya Gopal Wujuk mereka supaya bersedia memberikan pernyataan terhadap akhirat dalam persidangan Ini saatnya keadilan bagi Gopal Urmi Baik bibi Tutup teleponnya. Damodar, pergilah ke Jodhpur. Temui Akira di penjara. Ada hal penting yang ingin dibicarakannya. Pergilah. kalian harus membereskan agar tidak ada satupun warga yang membicarakan tentang pelenyapan Gopa. Yang terpenting adalah jangan sampai ayah dan ibu Gopa datang dalam sidang dan memberi pernyataan. Sebaiknya lenyapkan mereka berdua. Masalah selesai. Uh, tapi polisi akan curiga. Hanya ada satu pilihan untuk bisa mencegah mereka memberikan pernyataan dalam sidang. Apa? Berikan mereka sejumlah besar uang yang cukup untuk membungkam mulut mereka. Sebaiknya kau siapkan saja uangnya. Kami akan bereskan mereka. Bagaimana aku beritahu jika aku tidak punya uang spesial pun saat ini? Ini Bagaimana dengan yang itu? Menyerahkan ini bisa membawa petaka bagi suamiku Terus diberikan semua perhiasanku, jual atau simpan saja terserah, tapi suamiku harus bebas. Dia sudah banyak membantu kalian, sekaranglah saatnya kalian bersepudi. budi. Baik, jangan takut Bu Harki, semuanya pasti beres, ayo. Dengarkan, jangan pernah menyebut nama Gopal, atau aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Mengerti? Ayo. Dulu Gopal menganggapmu pamannya. Jangan memberikan pernyataan melawan akhirat, atau kau akan dikubur sebelum sampai di pengadilan. Kau paham? Oh. Aku harap kalian sudah jelas dengan hal ini. Pergi sana. Bereskan para warga yang lain. Aku akan bicara dengan orang tua kopal. Jangan memberikan pernyataan tentang Gopal. Mereka menuju kemari mencari kalian. Kalian tidak aman di sini. Sebaiknya kalian ikut denganku. Eh, Ayo. Tadi ada pengacara kemari. Dia meminta kami untuk memberi pernyataan tentang pelenyapan Gopal. Tapi kami diam saja. Kami tidak bicara apapun tentang akhirat. Lalu, paman. Paman tidak patuh pada hukum. Dan itu sangat tidak adil bagi Gopal. Iya, tapi Gopal... Paman, sekarang saatnya membalas kematian Gopal. Kau harus menjadi saksi, Paman. Kita pikirkan itu nanti saja. Sekarang cepat pergi dan sembunyi di tempat lain, oke? Okay? Hey, eh, Govin! Keluar! sudah datang. jangan beritahu tentang aku, ya? ya, Bibi? iya. baik. kalian pasti tahu kejadian belakangan ini, hah? kami ingin menyiapkan kalian agar masalahnya bisa cepat selesai. tapi pahiras melarang kami. Jika kalian mau pergi dari Jalra, maka kalian pasti akan selamat. Tapi jika tidak, makanya salahkan aku. Aku rasa sebaiknya sekarang pergilah. Jika tidak, maka kau tanggung akibatnya. Jika kalian pergi, kalian dapatkan perhiasan ini. Atau kalian akan menyusul kematian putra kalian, Gopal. Kalian memilih apa? Kami tidak mau apa-apa dari dia. Kami tidak mau pergi dari sini. Semoga Dewa membiarkannya busuk di penjara seumur hidupnya. Aku tidak mau memukul wanita. Tapi kau akan terima akibatnya karena tidak menuruti semua kata-kataku. rasakan. kata-katamu baiklah tapi tepati janjimu pada kami jika kau sampai lupa kami pasti akan menghalangimu untuk datang ke persidangan jangan coba-coba muncul di desa ini lagi sebelum kasusnya selesai ayo Terima ini Besok akan terjadi pertarungan baru bagi Nandini Tidak mudah baginya dia harus berhadapan dengan akhirat dalam sidang dan memberi pernyataan yang memberatkannya sampai kapan putriku harus menderita di usianya bahkan ada orang yang tidak pernah ke pengadilan seumur hidupnya tapi putriku dia Anandi Jangan sedih, Nak. Ingatlah kau seorang ibu dari anak yang pemberani. Memang Nandi ini mengalami banyak kesulitan di masa kecilnya, tapi pikirkanlah, dia berhasil mengatasinya hingga saat ini. Ya. Kau ingatlah dengan pernyataan darinya, dia membawa keadilan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dirimu, Manggala, Urmi, dan Kamli. Untuk membebaskan mereka dari akhirat. Ini yang terbaik, Nah Kau jangan takut. Diani aku duduk di mana nanti? Duduk denganku saja di belakang. Kau mau duduk denganku di depan? Ayo lakukan, kau bisa duduk di kursi depan. Hmm? Hmm. Ayo. Tidak, Bu Anandi. Jangan repot-repot. Dia bukan anak-anak lagi, dia bisa duduk denganku. Hmm. Jangan cemas, Bu Manggala. Masih banyak tempat di depan, dia bisa duduk di depan. Ayo. Masuklah. Ini penyair baik hati. Nah, ini untuk keamanan agar tidak terluka. Agar aman. <tuk> Kau mengerti? Hmm. Kau duduk di mana? <tuk> ana supirnya jika kau duduk di tempatnya Aku mengemudikan mobil. Kenapa? Kau tidak bisa mengemudi? Kenapa tidak? Karena kau wanita. Selalu dengarna di zaman ini wanita sebab bisa seringkali lebih baik daripada pria. Jangankan mobil, ada wanita yang bisa menerbangkan pesawat. Ibu dengar kata-katanya? Nah bayangkan wanita bisa mengemudi, Bu. Pasti akan seru. Ayo mengemudi penyihir baik hati. <g Kobayai> Boleh, tapi kau harus lebih besar lagi Sungguh? Sebesar apa ketua dirimu? <tid> Tidak, umurmu harus lebih tua daripada Manu Tua sekali, saat itu aku pasti sudah pergi dari sini Mana kau bisa mengajariku mengemudi nanti Kenapa kau pergi? Karena kami tamu di rumahmu kan? Benar bu Jangan takut Dimanapun kau berada akan ku ajari mengemudi mobil Yusul di Jodhpur Halo pak Mobil wanita itu sudah berangkat dari JASR Penumpangnya hanya wanita Nomor mobilnya RJ90P1135. Dan warna mobilnya keemasan, Pak. Iya, Pak. Kalau mereka menuju pengadilan Jotpur. Mereka akan berakhir di kuburan. Ayo. Bu Anandi, berapa lama kita sampai di Jotpur? Sekitar setengah jam Penyir baik hati ya? Jodhpur ini kota besar ya Aku bisa melihat banyak yang bagus-bagus di sana Jalan-jalan pasti menyenangkan Nimboli kita ke Jodhpur karena ada urusan lain kali kau pasti akan ku ajak jalan-jalan ya, sungguh. Penir baik hati mau menemani kami. Tentu saja. Suka ke pasar malam ketika kau seumuranku waktu masih kecil Sekarang pun masih suka Tapi berbeda saat kita masih kecil kan?